Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Nikola Surya Tianto. Nah di video kali ini saya akan mengupdatekan proyek elektrifikasi dari lintas Solo Balapan hingga ke stasiun Palur. Dan di area overpass di panjaitan nih telah selesai di kawat fondasinya, bodasi overpassnya. Coba saya sedikit ke atas biar lebih terlihat. nah ini fondasinya sudah terpasang eh sudah terpasang sudah dibangun dua-duanya nah itu yang pertama itu yang kedua untuk di sini nanti mungkin ditimbun batu dan pasir Tuh. coba saya sedikit turun aja lah biar lebih terlihat itu di sisi pondasi sebelah sana tuh sedang dilakukan pengecoran. Kalau yang di sini kan belum masih apa tuh namanya besi-besinya, besi baja kerangka. Kalau sana baru proses pengecoran. Dan mungkin ini penambahan tingginya hingga satu dua meter, sekitar dua meteran penambahan tinggi overpassnya. ini juga sudah dipasang tiang LA kemarin kan belum dipasang ini sudah dipasang tiang LA besta fitrosnya bentar ya, sambil duduk aja capek nah ini rencananya kan, akan rampung sekitaran bulan Mei hingga Juli lah antara bulan itu jadi ini sudah kalau dilihat sekitar 30% progres pembangunannya dan apalagi Oh iya yeah. itu itu overpassnya kan sedikit dimundurkan dulu kan maju loh sebesi bentar saya cuma Nah dulu sebesi itu besi-besi gantalan di depan tuh. Sekarang dimundurkan sekitar setengah meter, setengah meter. Nah, kalau yang sini ya masih gini gini aja sih perkembangannya. Hmm. Ini bentar lagi, ini mata remaja akan segera lewat. Jadi sekarang. Sekalian, saya nyeket di sini palingan. Oh iya, yeah. hmm, apalagi yang nyeket kita... itu? Eh? Itu mungkin nanti itu nanjaknya seperti di overpass Manahan, jadi lumayan nanjak. Kalau oh, tingginya sekitaran 3,5 meter Ini Kalau saya lihat dari sini 1, 2, 3, 4 meter berarti lebih tinggi 4, atau 4 meteran lah Di sana itu ada ekskavator yang lagi enggak ngapa-ngapain Dan di sana ada ekskavator yang lagi Bawa eh lagi ngangkutin semen-semen cair Untuk nanti dituangkan di dalam triplek-tripleknya itu di sana juga ada genset untuk untuk listrikannya lah saya coba saya lihatkan di sana hmm apa? nah itu udah banyak tuh besi-besi untuk overpassnya mungkin untuk pondasi Itu relnya dikasih besi rangkap tuh biar enggak jatuh mbak anjok itu ada kan banyak kopong cuman bantalan tapi gak ada batu balasnya makanya dikasih besi-besi itu -besi biar enggak kopong coba saya naik lagi ya ini sudah di apa nih buat buat nanjakan ekskavatornya nih dilubangin tuh ekskavatornya ini hmm. nah, kalau perkiraan tingginya segini bermain tinggi lah itu pekerja ini lagi nyopotin Tripleknya nanti buat dipakai lagi. jadilah kawan-kawan! Saya akan nyoba lihat yang sebelah sana. Oh, pendek kalau enggak, saya sambung aja ya. Saya coba ke sana. Ini videonya, saya stop dulu. Saya nyoba ke sana, ke seberang. Nah, itu yang sana, cuma lihat seperti apa yang perkembangan di sana, sama di area sini. Nah, ini saya sebelah kanan, juga... Hingga oh tanggal lima februari nah, ini saya kalau nah, di sisi sebelah selatannya ya mirip mirip sama yang sudah pondasinya sudah dan satu sebenarnya lihat tohnya. Coba yang sana Nah ini bagian dalam Pondasinya nanti Masih kosong sih nanti ditimbun batu pasir sama dicor jadi kuat dan lebar jalannya nih kalau saya lihat sekitar 7 atau 8 meter inilah nih itu hanya tuh kurang dipasangi kabel-kabelnya kalau udah dipasang ya mungkin bisa sedih dicoba soalnya kurang progres elektrifikasinya cuman kurang selesai di bagian sini saja bagian peta solo jebress dan solo balapam sebesar duduk di sini aja lah nah, kan enak jadi saya baru sempat ke sini karena pas, pas minggu lalu saya ngevideoin nah itu sorenya udah terus jadi saya nggak jadi tidak pasti utaranya dan ternyata disini bubur yang namanya pemuda Pancasila banyak banget jir di di sana ada pos, pos ronda juga pos rondanya di sisi, sisi sana juga ada pemuda Pancasila kita merayat pemuda Dan, uh, untuk ya, pengacoran jalannya ini saya kurang tahu bukan nunggu saya buat penilaian pondasinya atau landayan overpassnya eh, itu ada ada ekskavator yang arah ke darop sini tapi yang jalan juga macet macet juga Kalau adalah tidak sejati, yang apa. ternyata buat ngebangun tanah, jadi ya, nanti bisa juga. Mungkin saya akan updatekan lagi dua atau 3 minggu dari hari ini, ya, mungkin awal bulan Maret besok dan ini saya mau pindah ke oh, segitiga pembalik soal bahkan juga sama mau mengupdatekan proyek elektrifikasi di sana video ini mungkin tayang lebih dulu pada yang itu yang elektrifikasi mungkin tayang apa ya tayang besok mungkin besok jadi tanggal 17 saya tayangkan Jangan lupa lupa like, komen, share, share, subscribe subscribe serta nantikan video video yang yang selanjutnya. Mantap, overpass overpass pancetan